Wow, ada mainan mobil-mobilan, teman-teman. Wow, ayo kita mainkan. Wow, wow, banyak sekali mainan berlumpur, teman-teman. Wow. Kita bersihkan ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Wow, ini ya apa ya, teman? Wah, wow. banyak berlumpur, teman-teman. Berlumpur sekali. Wow. Ayo kita bersihkan, teman-teman. Wow, mainan apa ya? Wow. Wow, ikan koi teman-teman Wow, ikan koi teman-teman Wow Ada lagi enggak ya? Wow, ada lagi teman-teman Wow, kita bersihkan Wow, mainan ikan koi teman-teman Wow, warna merah Wow wah Apa lagi nih teman-teman? Oke, kita bersihkan saja Wow, ikan koi lagi teman-teman Woi banyak sekali Wow, wow Wow ikan koi Wow mainan Wow ikan koi teman-teman Wow ini apa ini teman-teman wah wow, bersih sekali Untuk menjarik ikan Wow ini ada mainan mobil-mobilan teman-teman Wow kita bersihkan ya Wow, wow, truk sampah teman-teman Wow, ada lagi Wah, ini yang paling besar Tampil Uhuy. Wow, mobil polisi teman-teman Wow, mobil polisi Patwal Wah, ini lagi lah Wow, ini apa ya Mobil apa ya Wow, bus tayo teman-teman Bus tayo Wow Wah, ada lagi yang kecil, teman-teman Wah, kita bersihkan ya Wow, bus tayo lagi, teman-teman Wow, sudah banyak sekali Kira-kira ini mobil apa ya, teman-teman Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman